sekalian record juga buat tuh Oh untuk hari ketujuh kita dapat furnitureniturおりました sahつもり積仕事 Oke okay, so guys balik lagi bareng gua dan Trimulana di game Azur eh, Azurland pula, Blue Arcade vers uh, server JP yang mana ini ada murid ba eh, bukan murid baru maksudnya oh. astaghfirullah Anu tadi cuy, <laughs> mana itu ada murid ini bani bani ya. ini si Arisu dan ini si Toki ya gua pastingin toki ya iya <laughs> yeah, first close, tanpa basi-basi lah. di sini kita ada punya empat biji katanya itu ada, ano, ya? ada bansos lagi atau? Ya? nah iya betul ada bansos lagi karena twitter tujuh puluh follower kah ini kita nggak sampai ano sih, palingan tiga puluh kayak kita single terlebih dahulu biasanya tuh single dapat pink oh enggak kemarin sakura aku tuh gue anu-anu doang tuh iseng-iseng, Tiba-tiba beneran dapat Sakura. Karena ini mak esona <laughs> toki, ini. Iya, nih Iya, ini. Iya, ini. Iya, anjir cu, langsung toki Anjir langsung dapet cuy. Kutlek beneran kutlek. lanjut <laughs> sebelah, lanjut sebelah, kan kagak limited kan kompreto ooh hanashi lanjut lagi kali lanjut lagi kali ya dah 10 kali dah ini ini ini ini yang terakhir beneran terakhir ayo Arisu Ya, ntar ketagihan bang? enggak enggak enggak bakalan ketagihan kalian gua cuman ngincar Toki doang oke okay. enggak dapet sisa Kecil Yakin, yakin, iya <laughs> yeah, yakin, yakin. Yakin Tuhan, yakin <tuk> Kalau red up, please aku, please aku. Wang gak punya aku, lu saya report Soalnya, apa nama? disuruh kalau nggak ada aku susah. Anjir langsung dapet. What the hell ini? Wah, apa nih, gara-gara antri tadi dia wella well kena jampi-jampi. Aduh aduh. Siluman ini nama speed run gacha cuy. <laughs> speed run, run gacha cuy. Tengku, saa, tumpul ya, maaf, ya, ya, ya, maaf, ya, ya, maaf, ya, ya, maaf, ya, maaf, ya, maaf, こんにちは、先生。<音> Oh sama deh Dengan versi yang biasa。ターゲット 遅く。客、困ってしまうありがとう。行け。チャージしいや、続けて こっち。ファイヤー。<音楽> <仲間がいるから怖くありません。音楽>